semangat pagi killer ini persiapan mau berangkat ke jalur ini perkiraan sekarang jam setengah 4 ya lor ini masih malam nih gelap ini nah, itu rumput-rumput semua itu lor nah, itu kalau siang tuh pohon jati lor, di situ lor masih sepi berjudul lor rumahnya lor maklum kita cek-cek dulu lor Nah ini Nah ini sisa-sisa jualan Lur Nah itu nanti Kembalikan sebagian yang sisa Nanti ditukar lagi lho Sama yang dagangan baru lo Kita cek-cek dulu apa yang tiranya Mau dibawa hari di ini Lur Selamat menyaksikan Lur Semoga selalu diberi kesehatan Dimurahkan rezekinya ya Lur Selamat menikmati. 4000 uh -oh. 4.000 nah. setengah. tak. Tak YouTube, aku mau cuman lekasi. Sing deh, Itu setengah tambah. Tambah i, Tambah ter, setengah ya Itu setengah tambah telur. Patangnya, woi, kira setengah limo. Itu setengah harus telur setengah sebelas. Ya, pasti telur itu. <laughs> ya Hei, hey. Iya, Pak. Yeah nah. Oke, sik ya. Dalam? Enten? Jamu kunyat. Loh, tak syuting lho, bu si syuting tak YouTube <laughs> <Daddy Artist> <laughs> <Daddy> <laughs> artis kafe. Jadi <Daddy> artis kafe. kita <laughs> ya. tunggu pelanggan lur. Kim Tiwong, Cuaca mendung lho. Kayaknya mau hujan ini lho. Pertigaan ini lho. Halo. Tak lebak di Youtube kok. Gue aja pak. Gak apa-apa apa Milya? apa kalau terang, terang itu, ini. Ouais. First <controversial covers peace> <pagar running> udah <protein and unlaw doubts> Oke, Bu, monggo. Apa Mbak? Lah, sak iki mulai aku ndang. Oke, ini. apa ini, gimana aku kak tak tak lebari YouTube. Tak lebih YouTube kan jajan, Ya benar. Indah. Hahaha menawa gas 2000 kunjungi ya lek dadi Wih 2000 sing bure telas nih mik masak apa dan ya 2000 ngene kamu, nah, kamu anu samaan kunjungi, iya. kamu kan channelnya hiburan HD untuk kamu oh iya, HD atau hiburan paling ya rencana aku iya kita itu lor harus nunggu pelanggan itu nunggu pelanggan lor, kondisinya hujan lor seperti ini lor, lancisinya. Hmm. masih Wah, cerlur. Balan lur. Hmm. Ini lumayan banyak, lur. Hmm. Dan lebat nih, lor. Kondisi bah harus hey. Habis hujan, lir kondisinya nyalur. Nah, saman pilih nih di burung ya, lah di los nih. Kita ambil tiga setengah saja. Ya, setelah diregani, Bu. Ya teh, nah. Ha antara yaregane. Nang timbangane ndak enak kambil kok. Bayar rp nyurung Nyurung Iya sakmono kuwi. Rp3000 Bu. Kuwi wingi tak sudah rego. Nyapa? Bu, yo, semantan, semantan pas banget, iya, klan bus, yo, orasi, like, swi, wuh, samun, lebih dini, udah, yo, yo, yo, yo, yo, samun, tenan, end, end, desainnya tambah enak, lah, lah, diwita ramuni, ya, loh. Kayak Pak pindange nang ya, ya, putri, putri so. ya Yo masuk eh. 2000. Oke, oke, oke. Nyang Pira. 4 1 Pira Oke. Hmm. Daripada. Okay. Okay. hmm. Eh? Lato, lato, mulai. Ayo. Lato, lato. Ayo. Iwang, berapa? Lu malah sing Raya sing cilik enteng lah. Ikmbok, eh, Mandarin, ih, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, loh, 4000 ribu potong Tahu ya? Operator eh, Jajan apa? Dalam? Eh, sepuluh ribu kan? Pira-pira ya Bu? Uh, pira-pira hutan-hutan pokoknya. <tip> eh, udah naik kondisinya ini. Aku juga perlu tahu, ayam apa? balik dalam plastik